Saya punya abah saya Walid Al-Habib Ali Saya punya abah Ali bin Abdul Al habib Adiknya Habib Anies Itu pernah mereprokan fotonya Al-Habib Abdul Ghadir Di satu fotokopi di kota Solo sana Kebetulan yang punya fotokopi itu terkenal Di Sampurna Atau di satu fotokopi saya lupa Yang ee, mencetak itu fotokopi dengan bagus Baik dengan figuranya yang bagus Itu ada salah seorang Ajudan daripada yang punya fotokopi itu orang Cina Chinese, orang Tionghoa Beragama Konghucu Itu ada Tuhan yang dipasang sama dia Konghucu itu Ada ada, ada, ada, ada fotonya Konghucu Pakai tungket, jenggotnya panjang begitu Konghucu Subhanallah saya punya abah datang Cik, saya mau ini mau difotokopikan Direprokan Yang jelas, yang bagus, berwarna Kasih figura Mau dibikin berapa Pak Ali? Dibikin tiga, saya mau kasih hadiah dua orang nanti Buat saya sendiri sama dua orang Baik, nanti diambil tiga hari kemudian Kasih DP sama al -Wadid. Kasih uang muka dulu Dapat tiga hari, dipanggil ah, Diambil sama al -Wadid. Tempat fotokopi tersebut Begitu diambil Maka yang punya fotokopi itu menyerahkan foto Repronya itu dengan Kemudian dia terkopoh-kopoh dia mengatakan, Pak Ali, sebetulnya saya berat. Kalau Pak Ali boleh, boleh ini. Kalau Pak Ali sekiranya ini boleh. Yang satu pigura ini saya pasang di rumah saya. Foto hucu ini tak ganti sampai fotonya ini saja. Nanti saya bikinkan lagi yang baru. Yang itu gratis. pokok yang satu ini gratis, yang dua boleh dibayar. Wali saya punya apa mengatakan ini orang kan kau wujud dan yang direproken ini seorang wali Allah butuh alim besar arif Billah guru daripada guru-guru kita begitu dibuka bungkusnya begitu dia nangis kecer dia nangis dia cium itu foto dia cium itu foto dia gosok-gosok itu foto kemudian dia usap dia masukkan ke dadanya kemudian dia tempelkan di dadanya dia, dia kalau boleh dengan kerelaan hati saya. Ambil ini satu ini. Buat saya pasang di rumah saya. Saya lihat foto ini. Teduh. adem hati saya. Punya uang. Enggak punya uang. Tenang. Saya sakit. Saya sehat. Senang. Saya mau tanya Pak Ali. Iya kenapa? Apa ini fotonya Nabi Muhammad ini? Allah. al -Walid, Bukan sih. Ini bukan fotonya Nabi Muhammad Nabi Muhammad gak bisa difoto Gak bisa dilukis Gak bisa digambarkan dengan siapapun Nabi Muhammad paling ganteng Nabi Muhammad paling sempurna Nah ini siapa Pak Ali? Ini cucuknya Nabi Muhammad Ini pewarisnya Nabi Muhammad Kalau katanya dia mengatakan Kalau pewarisnya, cucuknya, anaknya Keturunannya saja Seperti ini Bagaimana dengan Nabi Muhammadnya Pak Ali? Itulah ini agamanya orang ini apa ya, Pak Ali? Islam agamanya, Muslim dia, Muslim yang betul, bukan Muslim yang kesana, bukan Muslim yang kesini, Muslim yang betul-betul Muslim, ikut sama ajaran Al Sunnah wal Jamaah, tidak caci Sahabat, tidak caci Ahlil bin lempeng, ikut sama orang-orang yang tua yang soleh, ikut sama para Habaib, ikut sama guru-guru kita, ikut para masyayikh kita, ikut para kiai-kiai kita, ikut Habib Muhammad bin Anis. Kata al-Walid ini agamanya Islam, muslim, Allah orang besar Pak Ali, kalau ini orang Islam, tolong tuntun saya supaya saya ikut sama ajaran orang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Walid ikut menangis. Saya punya abah ikut menangis, saya terkejut, "Abah, kenapa, Abah?" Ya Allah. Abah bisa berdakwah kepada orang yang satu ini. Hanya lihat foto saja. Tanpa dakwah tanpa berkata apapun. Seribu bahasa. Fotonya mereka sudah dakwah. Siapa ini? Ini adalah orang yang meneladani Nabi Muhammad. Orang kalau meneladani Nabi Muhammad.